maci pokso ikut kiai kau yoki maci pokso santri singkat pakai kau kosong kosong di ku lekoyak sopir di terminal itu gak maci puasa kenapa kalau nggak ada mereka kan jalan itu angkutan angkutan bis bis dia orang aku abu lagi gitu. kalau seandainya sopir itu berangkat sebelum subuh dia sudah sahur masa patul kosong ya dan safarnya itu adalah sahur mubah atau sahur sunnah bahkan sahur maci maka boleh terserah tapi umumnya sopir di terminal angkut ke dalam kota gitu pakai maka ketika dia itu bukan seorang musafir dia wajib berpuasa. Itu pun dia rugi sebenarnya. Karena ketika dia potong di luar Ramadan juga tidak akan sama seperti puasa Ramadan. Remalah apa? Dia enggak kuat karena saya kuli, karena saya kerja keras. Beda lagi berarti MT sudah tidak punya ipokoh. Karena syarat wajib puasa adalah al-ifah. mampu. Inti kalau sudah enggak mampu dia wajib puasa. Gampang kan? Selama inti masih mampu bukan hanya MT artikan mampu dan enggak mampu itu lapar. Dia ya, semua orang puasa itu lapar. Mampu enggak ada pertahan hidup seperti ini tidak membawa satu penyakit yang parah bagi Anda wajib puasa main-main, masalah hukum, masalah paku, itu jangan main, -main.